Biar adik-adik di rumah juga nggak ngantuk lagi nih. Yuk adik-adik kita berdiri, kita angkat lagu pujian hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian.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 Ayat yang ketiga sampai yang keenam yang berbunyi demikian: "Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 126 ayatnya yang ketiga sampai yang keenam yang berbunyi demikian: Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan."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 Bisa mendengarkan dengan tertib ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengerin yuk firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini Karena akan ngajar lagi di kelas tanggung dan sebelum itu kita siapin dulu yuk alkitabnya. Kita mau buka alkitab dari 2 Korintus pasalnya yang ke sembilan. Ayat 6-11 Udah adik boleh buka 2 Korintus pasal 9 Ayat yang ke-6-11 Oke kalau udah ketemu Kita taruh dulu yuk alkitabnya Terus kita mau berdoa Maka kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Engkau masih setia memberkati kami di pagi hari ini ya Tuhan kau boleh berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkati kami juga yang akan mendengarkan firmanmu. Inilah doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. haleluya. amin. Nah kita ambil lagi Alkitab kita. Kita mau baca Alkitab kita dari 2 Koran 9 ayat yang ke 6 sampai 11 yang berbunyi demikian.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 yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Demikian pembacaan Alkitab Nah kita udah baca Alkitab kita nih Sekarang karena mau cerita adik-adik Jadi adik-adik inget gak gambar yang ini Gambar api-api Api itu kayaknya kita pernah dilewatin masa-masa itu ya Beberapa hari yang lalu Iya api itu menandakan Penta Kosta Penta Kosta itu apa ya adik-adik? Hari turunnya roh kudus. Nah di hari itu setelah hari itu adik-adik para murid-murid Tuhan Yesus itu semakin giat banget untuk memberitakan firman Tuhan. Nah mereka itu giatnya sampai kemana sih kak memberitakan firman Tuhan? Sampai ke Asia kecil. Terus adik-adik karena mereka giat memberitakan firman Tuhan akhirnya banyak banget nih orang-orang yang mau dengerin firman Tuhan dan percaya sama Tuhan Yesus. Nah tapi Biasanya kan kalau ada yang suka Ada yang gak suka juga ya adik-adik Ada satu orang yang gak suka Namanya Bapak Saulus Kak bukannya namanya Paulus ya Tunggu dulu adik-adik Namanya itu Saulus dulu Bapak Saulus itu Benci banget tentang Tuhan Yesus Tentang semua orang, -orang yang percaya sama Tuhan Yesus Akhirnya karena kebaikan Tuhan Yesus Karena kan Karena ke Muzizatnya Tuhan Yesus akhirnya Bapak Saulus ini berubah jadi Paulus. Jadi dari Saulus jadi Paulus ya adik-adik. Nah setelah itu karena Bapak Paulus sudah percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia juga mau memberitakan firman Tuhan. Nah suatu hari Bapak Paulus ini mau memberitakan firman Tuhan di jemaat Korintus. Nah terus apa yang terjadi di sana ternyata. Bapak Paulus ini dengar kabar nih di jemaat Yerusalem kalau misalnya mereka itu lagi kesusahan kesusahan kenapa? jadi pemerintahannya itu memungut pajak ke rakyatnya itu mahal banget, kak pajak itu apa sih kak? pajak itu sesuatu yang harus dibayarkan oleh rakyat ke pemerintah adik-adik boleh loh tanya ke mama papanya e Mah, pajak itu apa sih? Pah, pajak itu apa sih? Terus tanya juga misalnya, mama sama papa, berpajak pajak gak pemerintah? Pasti mereka biar pajak adik-adik. Nah, pada waktu itu, pajaknya tuh mahal banget. Kalau kalau misalnya mereka gak bayar, mereka nanti akan dihukum. Jadi, mereka kesulitan untuk ber pajak. Mereka bayar pajak, akhirnya mereka kesulitan untuk makan, minum, beli kebutuhan mereka untuk hidup. Nah, Akhirnya banyak banget yang kelaparan dan kesulitan di masa itu. Akhirnya Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan di jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka. Kita ini sebagai orang percaya kita juga harus berbagi kepada sesama kita. Nah contoh gimana? Contohnya itu kita bisa lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di jemaat Yerusalem. Mereka itu lagi kesusahan, yuk kita bantu yuk. Akhirnya adik-adik, orang-orang yang ada di Korintus itu, mereka mau lo ngumpulin yang mereka punya sedikit berkat mereka untuk jemaat-jemaat di Yerusalem. Nah sekarang kalau misalnya adik-adik karena tanya, adik, -adik pernah nggak ya bantu mamanya atau papanya, atau mungkin adik kakaknya? kak aku pernahnya bantu temen. boleh banget adik-adik, adik-adik pernah bantu apa kira-kira? Kalau waktu sekolah sih aku bantuinnya e, ini kak Misalnya teman aku gak bawa pensil atau pulpen, Aku pinjemin, itu juga bagus adik-adik Terus kalau misalnya dulu nih kak Aku kan bawa bekal dibawain bekal sama papa Terus teman aku gak punya uang jajan Akhirnya aku kasih, itu juga bagus banget adik-adik Nah sekarang kalau misalnya di pandemi kayak gini nih Karena mau tahu dong adik-adik masih tetap gaya Memberikan atau berbagi kepada teman adik-adik masih hebat banget semuanya Nah adik, adik karena mau kasih contoh nih Sedikit misalnya di pandemi Seperti ini adik-adik boleh loh Kalau misalnya punya masker Lebih yang kain adik, adik boleh kasih ke temannya Atau kalau misalnya Sekarang kan pandemi susah banget Ya adik-adik ya Banyak yang dipecat orang tuanya Terus ada yang mungkin dari perusahaan mama papanya itu gajinya ditukunin adik-adik jadi susah mau beli ini itu nah adik, -adik boleh loh berbagi sedikit makanannya kalau misalnya adik-adik ulang tahun minta sama mama maap papanya kita bagi makanannya sedikit ke tetangga atau ke teman aku nih kayak gitu kalau misalnya adik-adik misalnya nih adik-adik tahu lagi sekolah online kayak gini nih misalnya terus ada adik, adik tahu teman adik-adik itu gak punya kuota untuk belajar nah adik-adik boleh loh kalau misalnya dia gak muncul nih lagi kelas online adik-adik boleh kasih tahu dia tadi kita belajar ini terus ada hal terus ada tugas ini dari ibu ini kayak gitu, adik-adik boleh membantu teman-teman adik-adik untuk mengingatkan tugasnya kayak gitu nah seperti jemaat di Korintus kita juga harus berbagi adik-adik di tengah situasi kita yang mengalami pandemi seperti ini nah adik-adik Bapak -adik, bapak-pakai, bapak Paulus mau mengingatkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah jadi kalau misalnya adik-adik mau berbagi sama teman-teman adik-adik atau mau sama kakaknya atau adiknya gak perlu harus yang baru adik-adik boleh juga yang masih layak pakai misalnya seperti itu yang penting adalah hatinya ikhlas kalau misalnya adik, adik ikhlas ngasihnya kalau misalnya adik, adik tulus bantuinya pasti itu akan menjadi berkat tersendiri untuk adik-adik nah setelah ini nanti akan ada kaona yang akan memberikan aktivitas untuk adik-adik adik-adik tolong dikerjakan aktivitasnya dan dikumpulkan di grup LKPA karena tunggu ya amin Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu Adik-adik apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya Eh tadi udah denger ceritanya Karina kan? Hmm, gimana ya ceritanya tadi, seru banget nggak Nah sesuai ceritanya Karina tadi nih Sekarang kita masuk di aktivitas Aktivitas kali ini kita mau belajar berbagi nih adik-adik Wah berbaginya gimana kak? Pertama-tama kita siapin bahan-bahannya dulu ya Bahan-bahannya simpel aja kok yang pertama itu kertas HVS-nya dua, terus spidol, pensil, atau pulpen, atau apa aja yang adik-adik punya di rumah, terus gunting sama penggaris, dan juga lem. Kalau udah disiapin semua bahannya Kita mau mulai ya Pertama-tama adik-adik bikin dulu Lima kotak Yang agak besar Terus dikasih nama ya Ini kakak kasih contohnya Terus nanti dikasih judul Berbagi dengan sesama Ditulis berbagi dengan sesamanya di atas Lalu dibikin lima kotak Dan jangan lupa dikasih nama Yang pertama adalah nama adik-adik lalu boleh nama siapa aja mau nama adiknya adik-adik atau kakak atau namanya teman dekat adik-adik boleh siapa aja boleh ditulis ada empat orang kakak di sini Tono Tini kali ya daripada duduk-duduk aja kita kasih nama di sini Tono Tini ada Karina ada Kak Astrid sudah kalau sudah dibuat lima kotak seperti ini kita taruh dulu terus kita ambil kertas yang lain sama pulpen atau spidol yang adik-adik punya Terus boleh digambar uh, apa aja yang adik-adik suka deh Misalnya mau gambar mobil boleh Mau gambar bunga boleh Mau gambar uh, apa ya roti boleh Mau gambar uang juga boleh Gambarnya sebanyak 9 di satu kertas kecil-kecil aja Lalu, adik-adik potong sehingga gambar itu menjadi sembilan potong gambar. Nah, kakak tuh gambarnya gambar donat. Nah, ini udah dipotong, jadi ada sembilan potong: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sembilan sudah. Kalau sudah dibikin menjadi udah dipotong nih, jadi sembilan potong. Habis itu, adik-adik boleh ambil kertas yang tadi sudah digambar. Dengan pensil dan penggaris biar rapih Nah kakak mau adik-adik membagikan Sembilan gambar yang sudah adik-adik potong tadi Ke setiap kotaknya Setiap kotaknya Tapi jangan lupa Adik-adik juga harus dapat ya Apa yang adik-adik suka Pokoknya dibagiin aja Mau tiga, mau dua, mau satu Tapi yang penting semuanya harus terbagi Terus ditempel pakai lem ditempel pakai lem ke kotak-kotak tadi udah gitu aja nah gimana mudah kan mudah dan pastinya menyenangkan untuk membagikan apa yang adik-adik punya dan pasti adik-adik juga ngerasa senang kalau sudah berbagi dengan orang-orang di sekitar adik-adik kalau udah selesai jangan lupa di foto ya terus dikirimin ke WhatsApp grup pelkat PA supaya kakak dan Karina bisa lihat hasilnya yang udah adik-adik buat ya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 Udah nyanyi, udah dengerin firman Tuhan Kita juga udah kasih persembahan Nah adik-adik karena mau kasih tahu nih Persembahan itu termasuk Berbagi juga loh adik-adik Berbagi ke siapa kak? Aku kan ngasihnya ke gereja Nah justru Uang yang adik-adik kumpulkan Uang yang adik-adik kasih ke gereja Itu gereja kelola Untuk orang-orang yang misalnya nggak mampu Untuk orang-orang yang kesulitan Jadi kalau misalnya adik-adik merasa bingung mau ngasih siapa, adik-adik boleh melalui persembahan adik-adik, nanti gereja akan kelola uangnya itu untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu adik-adik nah, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal perkenangan hingga akhir, kami telah mendengarkan sedikit dari firmanmu ya Tuhan ajarlah kami untuk selalu berbagi dimanapun dan kapanpun Ya Tuhan, kau juga berkati segala aktivitas kami yang akan kami lakukan setelah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. amin. Selamat hari minggu Dadi. sampai jumpa minggu depan. Dadah! PEMBICARA 1